ar warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah pada hari ini hari Sabtu bertepatan dengan tanggal 29 Oktober 2022. Alhamdulillah kami di Madrasah Tanawiyah Putri Alirsyad Demikian pula dengan Madrasah Aliyah Alirsyad Putri Melangsungkan kegiatan penerimaan santri baru Yang Alhamdulillah pada hari ini bisa kita saksikan Pada gelombang pertama ini Kami sudah melayani beberapa santriwati Yang akan masuk ke pesantren kami Mohon doanya kiranya dalam pelaksanaan Penerimaan santriwati baru di pesantren Samalir ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, dan menghasilkan hasil yang tentunya baik pula. Demikian, Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.